Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang 5 zodiak yang memenuhi nasib hitam di bulan September tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021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 Keuangan finansial seorang Cancer akan meningkat di bulan September, yang dimana sini terjadi dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan disini menggambarkan. Seorang Cancer akan mendapatkan doa dari seorang pasangan, doa dari sebuah keluarga yang dimana di sini keuangan kehidupan seorang Cancer akan semakin meningkat lagi. Pintu rezekinya akan semakin terbuka, yang dimana di sini dikarenakan juga seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, yang membuat pintu rezeki semakin terbuka. Dan disinilah dikategorikan seorang Cancer akan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... The Hermes secara umumnya The Hermes itu diartikan mendapatkan ketenangan hati mendapatkan ketenangan jiwa mencari ketenangan hati mencari ketenangan jiwa dan jika kartu The Hermes kita lakukan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan ketenangan hati ketenangan jiwa akan mendapatkan oleh seorang cancer di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer mampu melunasi hutangnya yang dimana di sini pintu rezekinya juga akan terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain terutama orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Five of Pentacles ataupun 5 koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021. Di sini dikarenakan juga seorang Gemini suka membantu orang lain meskipun seorang Gemini sedang membutuhkan ataupun di dalam kesusahan yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka yang membuat keuangan finansialnya akan semakin meningkat lagi dan di sini terjadi dikarenakan juga seorang Gemini akan menemukan satu usaha satu kerjaan yang di sini sifatnya tidak terduga yang membuat keuangan semakin meningkat lagi dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang dekat dengan Gemini seseorang yang sudah diwasa seseorang yang usianya jual 30 tahun dan di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini akan mengalami peningkatan keuangan, yang dimana sini akan mendapatkan satu kali pekerjaan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya, yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang sekitar. Dan di sini, keuangan Titus akan semakin meningkat, dan di sinilah dikategorikan seorang Gemini akan mampu melunasi di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu remit kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan ketenangan hati, ketenangan jiwa akan mendapatkan oleh seorang Gemini di bulan September dikarenakan di sini seorang gemini mampu melunasi hutang dengan mendapatkan sebuah pekerjaan yang dimana tidak terluka yang mampu mendongkar kehidupan finansialnya dan di sini seorang gemini suka berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan meskipun ia dalam keadaan sulit yang dimana di sini membuka pintu rezekinya akan semakin terbuka dan untuk sudut yang ketiga adalah Ace of One Untuk sudut yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bertudih Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Aquarius memiliki mendapatkan mempunyai satu pekerjaan baru satu pekerjaan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan finansialnya lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius mampu mengontrol pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan Meningkatkan finansialnya, dan di sini seorang Aquarius mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan... Seorang Aquarius mendapatkan satu pekerjaan yang di mana sini akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Aquarius mampu mengontrol pengeluaran pendapatan dan di sini King Open Token merupakan seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seorang Aquarius sehingga seorang Aquarius akan mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu The kita lakukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, ketenangan hati ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2021, yang dimana sini dikarenakan seorang Aquarius mampu melunasi hutang dengan mendapatkan satu pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya, yang pekerjaan tersebut berasal dari orang yang lebih tua dari Aquarius, yang mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah seven dan Opsol, ataupun tujuh pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tidak mau mengira, selalu berjuang, selalu fokus, dan selalu mendapatkan satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan. Dan di sini digambarkan juga bahwasannya seorang Leo mampu melangkah satu langkah ke depan. Yang dimana sini mendapatkan satu pekerjaan, dan di disini juga seorang Leo mampu meningkatkan keuangan finansial lebih bagus lagi sehingga di disini seorang Leo mampu melunasi utangnya di bulan September tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan diri sendiri, dan di disini menggambarkan sosok seorang Leo akan mampu maju satu langkah ke depan, yang dimana sini berkat doa dari seorang pasangan. Sehingga di sini seorang Leo mendapatkan satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan di bulan September ini finansial akan semakin meningkat yang dimana mana di sini seorang Leo akan mampu melunasi hutangnya dan jika kartu The Hermit kita lakukan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Ketenangan hati ketentraman jiwa akan didapatkan oleh seorang lewo sama seorang pasangan yang dimana di sini dikarenakan doa dari pasangan membuat keuangan finansial serta di sini seorang lewa mendapatkan satu peluang usaha untuk meningkatkan kehidupan yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi serta di sini digambarkan seorang lewa akan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021. Dan untuk sedekah yang kelima adalah 4 of one, ataupun 4 tokan. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus akan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021 Di sini digambarkan seorang taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana salah satunya akan bernilai besar yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang taurus akan berjuang bersama seorang pasangan untuk membuat sebuah usaha yang mampu meningkatkan finansial dan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021, nah, untuk support energinya adalah naik open takal. Secara umumnya, kenaik open takal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan taurus sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang di sekitar yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini seorang taurus bersama seorang pasangan akan membuat satu usaha yang dimana di sini berjuang untuk melunasi hutang dan di sini keuangan akan semakin bagus lagi. Dan jika kartu diemin kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan ketenangan hati, ketenaran jiwa akan didapatkan oleh seorang tahun bersama seorang pasangan yang dimana di sini karena kan keuangan meningkat, mendapatkan tawaran pekerjaan dan mampu melunasi hutang di bulan September tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021 Yang pertama adalah zodiak Cancer Yang kedua Gemini Yang ketiga Aquarius Yang keempat Leo Dan yang kelima adalah zodiak Taurus Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang mampu melunasi utang di bulan September tahun 2021 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar Anda juga tahu informasi ramalannya Akhir kata saya ucapkan wassalam